Ada Lesti.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 Kalian selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini di Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan. Kita awali dengan kabar dari Indosiar. Informasi penting nih, kita dapatkan dari Indosiar bahwa acara The Academy 5 Sosial Media Award 2022 akan digelar malam hari ini. Jangan lupa untuk warga Konoha, dukung penuh Bunda Lesti karena untuk waktu penutupan vote itu pukul 15.00 hari ini persahabat ya, jam 3 sore, voting ditutup. Mudah-mudahan Idola Kesayangan bisa mendapatkan Piala Penghargaan Dangdut Akademi 5 Sosial Media Award 2022. Kurang lebih persahabat ya untuk waktu tersisa itu 9 jam lagi. Semangat terus warga Konoha, jangan kendor. Bismillah kita juara, Bismillah Bondalesi akan bisa mendapatkan Piala Penghargaan Dangdut Akademi 5 Sosial Media Award 2022. Dukungan banyak sekali juga untuk Bunda Lesti Kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon Salah satunya dari akun Nenikwati83 Bismillah Bunda Lesti Kejora menang sebagai juri terfavorit Amin Doakan saja yang terbaik ya Bismillah mudah-mudahan Lesti bisa menang di juri terfavorit Kemudian juga persahabatnya informasi penting Kita dapatkan dari akun Langit Musik Jangan lupa juga untuk warga konoha semangat dukung Lesti di ajang Indonesian Music World 2022. Kita juga mendapatkan informasi dari langit musik tonton kemeriahan IMA Indonesian Music Award 2022 live di studio RCTI. Bareng teman kamu cara dapetin tiket IMA 2022. teman sahabat ya untuk semuanya yang mau mendapatkan tiket nonton langsung di studio RCTI ada 25 tiket nonton IMA 2022 live di studio RCTI untuk kamu satu tiket berlaku untuk dua orang periode tanggal 1 sampai 6 Desember 2022 Berlaku bagi voters yang sudah melakukan pembelian Paket premium langit musik IMA 2022 Dan aktivasi NSP 1212 di nominasi IMA 2022 Wah, wow, Masya Allah Mereka selalu yang untuk bunda Bismillah, borong piala penghargaan Kita yakin kita pasti menang Berikutnya juga persahabat ada potret Abang L yang sangat menggemaskan Yang diunggah oleh Papa B semalam Namun apalagi persahabat dilihat ada foto guzel Aduh Masya Allah banget ya Namun dibikin salpok juga Kalimat yang diposting diunggahan ini Awas ada ayang guzel lagi mantau di belakang tuh Aduh Masya Allah banget ya Abang Fatih greget banget ekspresinya Sambil nonton kartun Masya Allah mudah-mudahan Abang L selalu sehat Abang L selalu menjadi penyemangat dan kebanggaan kedua orang tua, amin Dan berikutnya, ada sebuah artikel juga dari huff 500 persahabat yang mengunggah potret keluarga kecil Leslar Ini postingan di akun Instagramnya Papa Bibi Sebelumnya juga Papa Bilar menuliskan kalimat caption Rizky Bilar Setiap kebenaran memiliki dua sisi Penting untuk melihat keduanya sebelum kita memutuskan untuk menerima salah satunya. Itu kalimat yang dituliskan oleh Papa B. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh hip 500. Rizky Billar kembali ke Instagram dengan mengunggah foto bersama keluarga kecilnya beserta caption kutipan bijak. Luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan depan Leslar menjadi pribadi yang lebih baik, mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi dan contoh baik untuk kita semuanya. Kemudian juga persahabat perhatikan ada kabar yang sangat membanggakan sekali, Lesi Kejora masuk kabar dari TransTV. Masya Allah ya menurut warganet, udah Lesi Kejora ini mirip banget dengan Jenna Ortega. Ini luar biasa, keren banget persahabat. Masya Allah menurut mereka mirip guys Kalau hal baik, diaminkan aja ya guys Amin, mudah-mudahan bersahabat ya Untuk kabar-kabar baik, selalu kita aminkan, selalu kita dukung Mudah-mudahan Lesti, semakin banyak yang mendoakan Semakin banyak yang mensupport dengan tulus Kita lihat juga bersahabat ya kalimat caption yang ditulis oleh akun Keep Calm Masya Allah, segala puji bagi Allah. Pujian manusia mungkin hanya seujung bibirnya dan gampang berubah. Tapi kalau hal baik kita aminkan, dan tentunya nggak lupa selalu mengucap syukur sama Allah, alhamdulillah. Masya Allah, karena semuanya milik Allah. Masya Allah, luar biasa. Kita selalu bangga dengan Bunda Lesti. Terbukti, Bunda Lesti adalah multi Bunda Lesti adalah sosok inspirasi pastinya untuk banyak orang. kita lihat di kolom komentar banyak sekali respon dan tanggapan. diantaranya persahabat ya dari akun Instagram Wahyani Umi mengatakan Masya Allah tumben kan keren. begitu emang faktanya bunda abang El cantik multi talenta bangga. aduh masya Allah banget ya. pokoknya bangga sekali warga Kondoha melihat bunda Lesti yang semakin bersinar. Selanjutnya prasabar disimak juga di Unggan Al-Fatih Candu, ada live Instagram dari Bunda Korla. Ternyata di live Bunda Korla ini ada komentar dari Bunda Lesti, Masya Allah. Bunda Lesti mengatakan Bunda sambil memberikan love, Masya Allah. Dan Bunda Kurla aja kaget persahabat ya ketika Bunda Lesti kejuaraan masuk di live Instagramnya. Masya Allah, mudah-mudahan ya Indonesia kita selalu sehat, selalu bahagia, Tahan henti doa terbaik selalu kita berikan untuk Leslar dan family. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik berikutnya hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar.